وكتب اتبعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اضطقوا الله حققتا به ولا تموطن إلا وأنتم مسلمون أما بعد، طيب الله نعم لله صلعتوا السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليالي maka berangkatlah Rasulullah SAW beberapa hari lewat di bulan Ramadhan. Berarti sudah berapa hari masuk bulan Ramadhan? Bi beliau berangkat bersama para sahabatnya. dan memerintahkan Amr ibni Ummi Maktum untuk mengimami salat kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Amr bin Ummatum atau diliwatkan pula Abdullah ibn Ummatum adalah seorang yang buta, seorang yang buta dan itu odur, odur untuk tidak ikut berperang. لا يسعاللأعمى حرج ولا الاعرج حرج ولا المريض حرج. Kata Allah tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang dan tidak mengapa bagi orang yang sakit. Untuk tidak ikut berperang. Tidak mengapa bagi orang-orang yang udur tadi untuk tidak berperang. Maka Nabi memerintahkan untuk memimpin salat di Madinah, memimpin orang-orang yang renta, orang-orang yang cacat, atau orang-orang yang tidak bisa ikut berperang. abul babah min Kemudian Abu Lubabah datang dari rauha. Wasta malahu wal Madinah, maka dia diperintahkan untuk memimpin Madinah. Wadafalliwa ilah Musan ibn Yumay, dan bendera pasukan kaum Muslimin dipegang oleh Mus'ab ibn Yumay radhiallahu taalaanhu, seorang yang diculiki dengan duta pertama dalam sejarah Islam. Kenapa disebut duta pertama? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah, bahkan beberapa tahun sebelum hijrah. Sudah diutus Mus'ab Ibni Umair ke Madinah. Setelah bayang akubah yang pertama. Mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka Islam dan seterusnya. Sehingga dijuluki dengan duta pertama. Beliau memegang bendera. Dan bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair warnanya putih. Dan beliau dan di depan Rasulullah SAW masih ada dua bendera lain. Di depan Rasulullah SAW di sisi Rasulullah SAW Musa bin Umair dengan bendera putih sedangkan di depan pasukan ada dua bendera lagi dan berwarna hitam berarti ada berapa bendera? tiga bendera yang satu dipegang Musa bin Umair yang berwarna putih yang dua di depan berwarna hitam salah satunya bersama Ali bin Abi Talib dan yang lain dipegang oleh salah seorang Ansar yang dipegang oleh Alim bin Abi Talib benderanya dijuluki dengan panggilan Al-Uqam Bendera Al-Uqab. Ternyata jumlah unta yang dimiliki oleh kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, hanya 70 unta. Sedangkan orangnya tiga kali lipat lebih jumlahnya. maka mereka bergiliran menaiki untanya. Setiap satu unta bergiliran tiga orang. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib, Wa Marsad ibn Abi Marsad al Ganawi, Yata'akabuna ba'iran. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib, Dan Marsad ibn Abi Marsad. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib, Dengan Marsad ibn Abi Marsad, al Ganawi Bergantian satu unta. Kadang Rasulullah SAW, Kadang Ali bin Abi Talib, kadang Marzat ibn Marzat. Wakana Hamzah sedangkan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan budak-budaknya yang sudah dimerdekakan, budak-budak Rasulullah SAW yang sudah dimerdekakan. Siapa saja di antaranya? Zaid bin Khairiha, Tn Abu Kabsyah dan Anasah. Tiga-tiganya mawali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Wasallam maula maula milik Rasulullah sallallahu hubungan wala adalah hubungan karena sebab dimerdekakannya budak kalau budak itu dimerdekakan maka dia hubungannya dengan bekas tuannya disebut wala hubungan wala dan orangnya disebut maula nanti kalau orang tadi adalah maula Rasulullah sallallahu artinya bekas-bekas budak milik Rasulullah sallallahu alaihi abu bakrin wa umar wa abdurrahman ibnu auf yataaqabuna ba'iran sedangkan Abu Bakar dan Umar dan Abdurrahman Ibn Auf bertiga, satu unta juga. Yata'aqabuna ba'ayoran. Juga bergiliran satu unta. Dan lain-lainnya, mereka semua bergiliran satu unta, yang tidak memiliki kuda sendiri. Sehingga, kalau satu unta, tiga orang, berapa pasukannya? Hah? Baru dua ratus sepuluh. Plus yang mereka dengan kuda, para Syrian mereka dalam keadaan berjalan kaki maka jumlahnya kurang lebih 300 orang fasalak tariqan min almadinah ila makkah ala naqbil madinah berjalanlah pasukan Rasulullah sallallahu dari Madinah ke Makkah dari jalan naqbil Madinah kemudian ala alaqiq kemudian melewati aqiq kemudian melewati Dhul-Hulaifah Dhul-Hulaifah yang merupakan batas haram yang kalau orang mau haji ke Mekah maka mereka ihramnya di Dhul-Hulaifah ini setelah melewati Dhul-Hulaifah melewati Ulaatul Jais yang dinamakan juga dengan nama lain Zatul Jais summa marra ala turramah atau turban melewati turban melewati malal summa gamais kemudian hamam ha. summa ala sukhayratil yamam kemudian melewati padang batu kecil daerah yamam ini yamamah summa ala sayyalah Kemudian melewati daerah Sayyalah ala Fajr Rauha di daerah bawah Rauha. Kemudian ala Sanukah kemudian melewati desa Shanukah hatta idza kana bi Irqidh Dhabiyah laqa rajulan minal a'rab. Hingga ketika sampai di Irqidh Dhabiyah melewati seseorang dari kalangan badui yang hidupnya di Arab, hidup di padang pasir. Maka ditanyalah orang itu. Baca aluhu nas Mereka semua bertanya kepada orang tua tadi tentang apakah bermanusia. Palam ya jidu endahoh kabaron. Tetapi tidak mendapatkan berita apapun dari orang tadi. Fakalalah nass. Salim Allah Rasulullah. Maka manusia berkata serahkan orang ini pada Rasulullah Sosallam. Maka orang tadi kasiat. Awafikum Rasulullah. Apa di kalangan kalian ada Rasulullah yang oleh Allah? <tik> ya, dulu Rasulullah? Paulu Naaam, iya di tengah kami ada Rasulullah Sallam. Maka diserahkanlah orang tadi kepada Rasulullah Sallam. Kemudian berkata In kunta Rasulullah, In kunta Rasulullah, fakhbirni amma fi batni nafti hadeh. Kalau engkau adalah utusan Allah, coba aku mau tanya kepadamu, yang di perut ontaku ini apa, laki apa perempuan? dikira ingin ketemu Rasulullah SAW, ingin masuk Islam ternyata hanya ingin tanya isi untanya apa, untanya sedang hamil kalau engkau benar Rasulullah isi untaku ini apa di perutnya laki apa perempuan maka berkata seorang sahabat salamah ibni salamah ibni waqs latas ala Rasulullah amma fi batnina Nata. jangan tanya Rasulullah dalam masalah itu akbil ilayya fana ukhbiru ka'an zalik kalau masalah itu tanya padaku, aku akan jawab. Nazar tak ada iha, tapi babnya hamin kasaklah. Tangguk menghamili dia kan, maka dia isinya adalah sahlah. Diucapkan dengan ucapan yang nyindir, ucapan yang mencerdas. Kemudian dikatakan fibat niha sahlah. Sahlah itu unta yang jantan yang kecil. Pakal Rasulullah Sallam. Rasulullah Sallam tidak suka dengan bahasa sahabat tadi. Maka Allah menegurnya cukup. Abhas salar rajul sungguh engkau berbicara dengan fokus ucapan yang jelek kepada orang tadi. Maka salamah pun pergi meninggalkan orang tersebut. Wanahal Rasulullah Sallallahu saja. Rasulullah SAW kemudian singgah di daerah yang namanya saja. Yaitu Bire Rauha. Dia adalah mata air di daerah Rauha kemudian berangkatlah beliau dari sana sampai ketika daerah munsara beliau meninggalkan jalan Mekah ke arah kiri demikianlah seorang pemimpin yang cerdas tidak melewati jalan yang biasa dilewati dikhawatirkan akan bisa ditebak oleh musuh. Tadi yang diurutkan tadi semuanya jalan menuju Mekah yang biasa dilewati oleh manusia. Sampai di daerah Munsar, Tarakatari ke Mekah. Rasulullah Sallallahu meninggalkan jalan yang biasa dijalani oleh manusia menuju Mekah. Kakin. Wasalaqadatul yamin. Setelah ke kiri, kemudian beliau melok ke kanan. Al-Nariyah yuri juba'dron ke arah bader. ke arah bader. badan adalah sebuah lembah yang di bawahnya ada mata air, ada sumur. Mereka sebut semua mata air dengan sumur. Sehingga jangan kamu kira kalau disebut sumur berarti sumur seperti yang kalian tahu. Sumur yang bulat begitu, panjang ke bawah, itu sumur kalian. Di sana tidak begitu. Sehingga ada berita-berita riwayat-riwayat seorang wanita yang melihat anjing kehausan, kemudian Turun ke sumur, mengambil air lewat mana? Kalau sumurnya seperti sumur kalian. Eh, bagaimana turunnya? Eh, sulit kan? Tetapi sumur waktu itu semua mata air dibekatakan sumur. Eh, biar eh, roha, biar badar dan seterusnya. Sehingga mata air-mata air yang ada di badar tidak satu. Eh, tetapi banyak. Eh, karena di sana adalah sebuah lembah yang biasa air berkumpul di, berkumpul di sana maka berjalan Rasulullah Sallam di sisinya sampai mencapai lembah yang dijuluki dengan lembah rokhah, lembah rokhah. Bainan wa ba'in al Lembah Suhkan, Ruhkan, ada di antara naziyah dan madiyah al-safra. ثم على المضيق kemudian setelah itu berjalan menuju madyaq thumma sabba kemudian turun beliau hatta idza kana qariban safra hingga ketika sampai ke dekat safra ba'asa basbas ibnu amr al-juhani beliau mengutus basbas ibnu amr al-juhani dan juga adi ibnu abir raqba al-juhani ila badr lihat Tadi badr di antara apa dengan apa? Hah? Di antara Naziah dengan Madyaqas Safra. Kemudian Rasulullah menjalani daerah Madyaq menuju Madyaq. Sampai ketika dia di tempat Madyaqas Safra mengutus dua sahabat. Yang pertama Basdas ibni Amr Al-Juhani dan yang kedua Adi Ibni Adirragba Al-Juhani juga Dua-duanya Al-Juhani bas, bas dengan Adi Menuju ke Bajar Karena Bajar itu lembah Karena Ibn Azimullah perlu diperhatikan pula Bahwa dalam perang ketika itu Yang masih menggunakan pedang Tombak dengan anak panah Atau busur Maka situasi atau keadaan Pasukan yang lebih tinggi biasanya lebih aman dan lebih menang Daripada pasukan yang di bawah sehingga dengan kata lain dataran rendah dan lembah itu berbahaya berbahaya kalau kalau musuh muncul dari tempat yang tinggi maka dia akan diserang dari atas dan sulit untuk membalas membalas dengan anak panah belum sampai ke tujuannya sudah jatuh lagi panahnya tapi kalau dari atas anak panah itu akan melesat semakin turun semakin cepat sehingga Rasulullah SAW tidak berdiri atau tidak singgah di lembah tadi, lembah Badr. Tapi Rasulullah SAW naik ke atas. Di daerah Madjakul Sofrak. Setelah naik ke atas, baru mengutus dua orang ke Badr. Kenapa? Karena Badr itu mata air. Dan manusia pasti butuh air. Dan di padang pasir jarang didapatkan air. Maka mesti, mau tidak mau, pasukan Abu Sufyan, pasukan dagang Abu Sufyan, ataupun pasukan perang dari Quraisy mesti akan mengambil air di Badr ini sehingga Rasulullah SAW naik ke tempat yang aman dengan pasukannya, kemudian mengutus dua orang ke Badar untuk melihat keadaan manusia. Karena orang namanya sumur ada bolak-balik, ada dua orang datang ambil air, ada satu orang, ada tiga orang, ada rombongan empat orang ambil air, kemudian pergi dan begitulah keadaan sumur atau keadaan mata air. Maka Rasulullah mengutus dua orang yang bernama huh, Bas Bas dengan Adi dan kedua-duanya Al-Juhani. Yatahassasani lahu al-akhbar, keduanya mencari berita dari Abu Sufyan bin Harb wa dan pasukan dagangnya. Tsumar tahala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Maka Rasulullah SAW berangkat setelah itu melanjutkan perjalanannya. Wa qad Berarti Rasulullah SAW mendahului keduanya. Siapa keduanya tadi? Nah, bas-bas dengan adi, dengan kata lain, ditinggal oleh Rasulullah. SAW. Ditinggal oleh Rasulullah, SAW berjalan. <tipas> Maka sampailah berita kepada Rasulullah SAW, berita tentang Quraisy, bahwa mereka pasukan tempur Quraisy. Untuk membedakan antara dua pasukan tadi, pasukan Muawiyah pasukan Abu Sufyan adalah pasukan air, pasukan dagang. Sedangkan pasukan dari Quraisy, yang hanya membawa peralatan perang disebut dengan pasukan tempur, pasukan perang. Adapun berita yang datang pada Rasulullah SAW adalah berangkatnya pasukan perang dari Quraisy. Liangnya, untuk membela pasukan dagangnya. Pasti wa Quraisy. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan manusia, dengan para sahabatnya. Tentang... Quraisy dan berita yang datang kepada beliau tentang Quraisy. Ini sampaikan kepada para sahabatnya bahwa ini berita yang sampai kepada aku pasukan Quraisy dengan perjalanan lengkap sudah berangkat dari Mekah untuk membela pasukan dagang Abu Sufyan. Maka bagaimana pendapat kalian? Apakah kita serang, kita lawan? Atau kita tunggu? atau kita begini atau kita begitu bagaimana pendapat kalian? Ma'ruf yukum. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu Beliau berbicara dan sangat bagus ucapannya. Tidak sebutkan sindirin Ya yakni mendukung sepenuhnya untuk bertempur, untuk berperang. Sebagaimana keinginan Rasulullah SAW Apa yang kau inginkan ya Rasulullah SAW Kami akan ikut. Thumal al-Miqdad ibni Amr. Yang kedua, Miqdad ibni Amr berbicara dengan mengucapkan kalimat yang bagus. Ya Rasulullah, imbi lima arahkanlah. Wahai Rasulullah, berangkatlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Panahnu mag, ah. sedangkan kami bersama. Wallahi la naqululaka kama qalat manu Israeli Musa. Sungguh demi Allah. Kami tidak akan berbicara seperti ucapan bani Israel kepada Musa. Kami tidak akan berbicara seperti ucapannya Yahudi, Ucapannya bani Israel kepada Musa. Inhab anta wah Rabbu kafqatilah, innaha huna qaidun. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Aku tunggu di sini. Aku duduk di sini. Ini ucapan bani Israel. Kata Miqdad, Ibn Amr kami tidak akan berkata begitu ya Rasulullah. Kami tidak akan mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami duduk di sini. Tapi kami akan berkata, idhab anta warabbuka fakatilah. Inna maakumah muqatilun. Kami akan berkata kepada engkau ya Rasulullah. Berangkatlah engkau dengan Rabbmu dan berperanglah engkau dengan Rabbmu dan kami berperang bersamamu. Wawali di bahasa Kabil Haki. Sungguh demi yang telah mengutusmu dengan hak. Laut Sirtabina ialah Sungguh kalau kami, kalau engkau berangkat ialah berkilimad. adalah satu daerah di yaman sana. Dan bagi mereka perjalanan ke yaman sudah sangat sangat jauhnya. Maka kata beliau kata miqdad Amr Ya Rasulullah Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalaupun engkau berjalan ila ila barqal ghimad la sungguh kami akan bersungguh-sungguh bersamamu dan membelamu hatta tablughu sampai engkau bisa sampai ke sana sampai mencapai tempat tersebut taqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu memuji dengan baik wa dan mendoakan beliau mendoakan maqdad ibnu amr radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian kata Rasulullah, salur. Nabi masih berkata lagi, nas, berilah isyarat isyarat kepada kuah manusia. Isyarat apa? Isyarat kalau kalian itu siap berperang. Aşiru ilayya, isyaratkan kepada kami kalau kalian adalah siap bertempur, semangat, hat berikan kepada kami isyarat isyarat." Sudah dijawab oleh Abu Bakar Sudah dijawab oleh Amr. Tapi Rasulullah SAW masih bertanya Ayuhana, sebagai manusia, berikan isyarat kepada kami Kenapa? Karena Rasulullah SAW berharap Orang-orang ansur berbicara Yang tadi berbicara semuanya muhajirin Adapun muhajirin malu Sudah sangat jelas keadaannya Mereka terusir dari kaumnya mereka sampai hijrah, meninggalkan negerinya ke Madinah, bahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak familinya. Artinya mereka adalah orang-orang yang siap tempur sudah mahu. Tapi kami ingin orang-orang Ansar. Coba isyaratkan kepada kami, isyarat-isyarat. Maka dikatakan di sini Ibnu Hisham, rahimahullah. wa Inna Mayuri Dul Ansar. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya saja mengatakan seperti itu, menginginkan orang Ansar berbicara. Karena mereka adalah orang yang terbanyak dari manusia, pasukan tadi yang terbanyak ansor, kenapa ansor tidak bicara? Okay. Lagi pula, orang-orang ansor ketika bayat di bayat Aqabah mereka sudah berkata, 'Ya Rasulullah, 'Inna min hatta ila Ya Rasulullah, kami bebas. Berlepas diri dari darahmu selama engkau masih di luar negeri kami apa yang terbebas artinya kami tidak bertanggung jawab terhadap darahmu selama engkau masih di negerimu dan belum ke negeri kami hatta <tuh> tasila hingga engkau wahai rasulullah hingga atau tinggal di tempat kami maka kalau sudah tinggal di tempat kami fa'ida wasalta ilaina kalau engkau sudah sampai kepada kami fa anta bi dimmatina maka saat itu kami yang bertanggung jawab terhadap darahmu namna'uka mimma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana kami akan membela engkau sebagaimana kami membela anak-anak kami dan istri-istri kami Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ucapan itu Rasulullah khawatir yataqawwaf Allah takunul anzar tare'alayha nusra tan, illa mimmann dahamuh min adouh. Khawatir, bahwa anzar itu akan membela Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW di Madinah saja, di negeri mereka. Kalau Rasulullah SAW keluar dari negeri mereka, mereka nggak bertanggung jawab lagi. Itu yang dikhawatirkan. Ya, ini Rasulullah SAW bertanya lagi: asyiru Ashiru ilayyuhannah, bila isarat isarat kepada kami, wahai manusia, yuridu al ansar. Yang diinginkan oleh beliau adalah kalangan Ansar hendaklah mereka berbicara mengisyaratkan kalau mereka siap, siap. untuk bertempur dan membela Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan kalau mereka tidak membela Rasulullah Sallam kecuali di Madinah saja sesuai dengan janjinya kecuali kalau engkau sudah sampai di negeri kami maka kami akan bela engkau seperti kami membela anak-anak kami dan istri -istri kami dari bahasanya seakan-akan kalau di Madinah saja. Sekarang sudah keluar dari Madinah, jauh. Malah sudah sampai di pertengahan, sudah dekat Mekah. qala dalik ketika Nabi berkata seperti itu, ashiru Rasulullah hanya berbicara seperti itu. Yang, yang mengatakan Yuridul ansor itu perawi yang meriwayatkan. Sesungguhnya Rasulullah masukkan ansor. Tapi Rasulullah SAW tidak menyatakan Ansar. berbicara tidak. Rasulullah hanya berkata. Wahai manusia, coba isyaratkan kepada kami Bicaralah, bicaralah Sudah dijawab pertama, masih berkata begitu Sudah dikatakan oleh Abu Bakar Oleh Mi'dan, Ibn Amr Masih berkata lagi wa Maka paham salah seorang sahabat Ansar Ada salah seorang sahabat Ansar Paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW Maka ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu Bangunlah Sa'ad Ibn Mu'ad Tokoh sahabat dari kalangan Ansar Radiyallahu ta'ala'an Berkata Sa'ad Ibn Mu'ad Wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah Sungguh demi Allah Sepertinya engkau memaksudkan kami ya Rasulullah Ini kalangan Ansar Hala ajal Kata Nabi ajal Ajal ay na'am Na'am Kami mendinginkan Kalian berbicara Fa maka berkatalah Sa'ad bin Mu'ad dengan ucapan yang sangat bagus. Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Fa qad amanna ka wa shahidna annama ji'ta al-haq." Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu dan kami sudah membenarkan engkau dan kami sudah bersaksi, Mempersaksikan bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Wa aqinaka ala zalika dan kami sudah memberikan kepadamu janji-janji kami wa dan kami sudah mengucapkan sumpah-sumpah kami untuk tanwi untuk mendengar dan taat kepadamu fam di Rasulullah maka berangkatlah wahai Rasulullah lima aradta berangkatlah Rasulullah sesuai dengan apa yang kau kehendaki fa kami akan tetap bersamamu membelamu dan berperang bersama. Fa wal sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Law istaradat bina hadal bahr fa khadt fa khadtahu, la khadnahu, ma takhallafa minna Ya Rasulullah, walaupun di hadapan kita adalah lautan yang terbentang dan engkau mengarunginya maka dicaya kami pun akan mengarunginya bersamamu dan enggak akan tinggal seorang pun dari kami ya Rasulullah, enggak akan tinggal seorang pun dari kalangan Ansar. Wa manakra an talqa bina aduwan gadan dan kami tidak benci untuk kami bertemu musuh besok. Ini walaupun perang besok kami sudah siap. Mana qarah, tidak benci. Inna lakhabrun fil harb. Kami adalah orang-orang yang suburun fil harb subur dari kata sober sabar tetapi dalam perang maknanya bukan sabar tetapi maknanya akan tetap dan tidak mundur akan kokoh tidak mundur lo suburun bilhar kami adalah orang yang tekadnya kuat dalam perang dan gak akan mundur itu mana suburun liqa. dan kami adalah orang yang konsekuen ketika perang hampir nggak pernah diriwayatkan salah seorang ansor lari dari perandaan. nggak ada ceritanya. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun. Itu maksudnya. Maksud dari ucapan tadi bahwa kami adalah orang-orang yang biasa bertempur dan tidak pernah mundur. Dan kami adalah kaum yang konsekuen ketika perang. Laa minna Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadamu Bagaimana perang kami dan bagaimana keadaan kami nanti dalam perang yang akan menenteramkan mata engkau ya Rasulullah Tuqirru bi 'ainuk inna aqaddalikan qurratu 'ainin penenteram hatimu wahai Rasulullah Mudah-mudahan Allah memperlihatkan nanti ketika perang sesuatu yang akan menenteramkan hatimu ya Rasulullah Fasir ala barakatillah maka berangkatlah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh Rasulullah telah bahagia dan gembira mendengarkan ucapan dari kalangan Ansar. Dan membuat semangat Rasulullah, qala, maka Nabi bersabda, siru wa "Berangkatlah dan gembira, siru, berangkatlah." Abu bergembira. Ini Kalau Rasul yang mengucapkan berarti ini adalah berita-berita gembira dari Allah ta'ala Karena Rasulullah melayan tika hawa illa Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika Rasul menyatakan Abu bagi orang mukmin ini sudah berita gembira yang meyakinkan. Abu bergembiralah artinya ada titik terang akan menang. Rasulullah. Dan benarlah ucapan Rasulullah sallam dalam perang Badar ini kaum muslimin menang kilang gemilang. ini Kata Nabi wa bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan salah satu dari dua golongan. Salah satu dari dua pasukan adalah untuk kalian. Siapa ini masuk dua golongan? Dua pasukan. Pasukan air, pasukan dagang, dengan pasukan tempur. Pasukan perangnya, Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah SWT sudah menjanjikan. Dan ini apa yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal. Dan ketika <Olivia> Allah menjanjikan untuk kalian, dan ketika Allah menjanjikan untuk kalian, ihdath taifataini annaha lakum Allah sudah janjikan untuk kalian. Apa artinya untuk kalian? Maknanya untuk kalian adalah kalian akan mengalahkan mereka dan kalian memenangkan atas mereka itu makna untuk kalian. Kalau untuk artinya kalian akan mendapatkan dari mereka. Tapi kalau atas kalian, maknanya kalian akan kalah. Tetapi kalimatnya ihdath taifataini annaha lakum Kedua itu kumullah dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untuk kalian salah satu dari dua pasukan tadi adalah untuk kalian kalian akan memenangkan salah satunya. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ tetapi kalian menginginkan dan wajar manusiawi menginginkan yang غير ذات الشوكة تكون لكم menginginkan yang tidak memiliki shaukah yang untuk kalian. Iya kan? Ya tentunya. Namanya manusia memiliki sifat seperti itu. Kalau dipilih pasukan dagang dengan pasukan tempur pilih mana kalian? Hah? Pasukan mana yang mau, yang mau dilawan oleh kalian? Hah? Ya jelas lah pasukan dagang, orang-orangnya sedikit cuma 30, barang dagangannya, barang rampasannya besar. Sedangkan yang ini sebaliknya. Pasukan tempur, seper banyak, orangnya banyak, perbendaharanya dahaga. Ya kecuali senjatanya saja. Kalau firman Allah subhanahu wa sehingga kata Allah, lakum. dan kalian menginginkan yang tidak memiliki kekuatan yang kalian inginkan, yang tidak memiliki kekuatan, yaitu pasukan kira, pasukan dagangnya Abu Sofyan tetapi Allah menghendaki lain Allah menghendaki untuk menerangkan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak Allah ingin membuktikan kebenaran itu benar-benar hak, sedangkan yang batil adalah batil, bagaimana menghentikannya Allah takdirkan bertemunya dengan pasukan tempur bukan pasukan dagang yang jumlahnya lebih besar tiga kali lipat persenjataannya persenjataannya lebih lengkap dan kemudian mereka bertempur dan ternyata menang pasti bagi orang yang memiliki sedikit iman akan berkata ini bukti kebenaran ini bukti kebenaran janji dari Allah ta'ala untuk memenangkan orang beriman dan membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW Shiru bergembiralah Anna bergembiralah bahwa Allah menjanjikan salah satu dari dua pasukan untuk kalian Wallahi laka an. sungguh demi Allah seakan-akan aku melihat hari ini, sekarang ini aku melihat ila Nabi SAW, Rasul diperlihatkan oleh Allah belum terjadi, sudah diperlihatkan oleh Allah ta'ala apa yang terjadi kata Rasulullah SAW Wallahi la kaanni al sungguh sepertinya aku melihat sekarang ini tempat bertempurnya mereka tempat berperang-berperangnya mereka. mana nazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban <bekerjaan> min Badar. Makrullah sallam kemudian singgah turun dekat Badar. Dekat Badar. Faraki bahu wa rajulun min ashabihi hatta waqafa ala syaikhin min al Hingga Berdirilah dia Di hadapan seorang syaykh Orang tua Dari kalangan Arab an Quraish. Maka Nabi pun bertanya tentang Quraish Seperti yang kita katakan tadi Bahawa namanya Badr air, Ada berapa orang datang Satu orang, dua orang mungkin. Maka Rasulullah tanya kepada orang tua ini Hatta waqafa ala syaykhin minal Arab Fasa'alhu an Quraish al Muhammad wa ashabihi <mukus> maka mengatakan <mukus> lihat, ditanyakan <mukus> dan seorang lagi bersamanya nanya kepada orang tua tadi bukan tentang masalah quraish saja Bukan tentang Abu Sufyan saja, tapi tanya pula tentang Muhammad wa Ashabu. Ini hebatnya, ya. beliau shallallahu Supaya tidak diduga bahwa yang bertanya dari pihak sana atau dari pihak sini. Ya. Bangku, kalau tanya bagaimana orang musyrikin langsung ditebak, oh berarti kamu. Golongannya Muhammad dan kawan-kawan, shallallahu alaihi wa Iya kan? Langsung ketahuan. Atau sebaliknya, bagaimana keadaan Muhammad dan kawan-kawan? Wahai, ini berarti golongan Quraisy. Sedangkan yang ditanya, Syekh ini tidak tahu siapa dia, dari pihak mana dia, dan membela siapa dalam perang ini gak tahu. Sehingga kalian ketika bertanya kepada orang yang asing seperti ini, jangan menerangkan jati diri kalian siapa jangan, jangan bodoh. Tanyanya yang umum sifatnya. Bagaimana berita-berita manusia? Muhammad dan kawan-kawan, dan juga orang, -orang musikinku Reis, bagaimana keadaan sekarang? Saya katakan pihak yang non-blok pihak yang netral ikut sana, ikut, bagaimana keadaan mereka hari ini tetapi orang tadi tidak menjawab syekh tadi tidak menjawab juga syekh tadi juga berpikir saya akan menjawab kalau nggak jelas ini golongan mana aku nggak akan memberitakan kepada kalian berdua sampai kalian menghabarkan dari pihak mana kalian dari suku apa kalian Fakallah Rasulullah Sallam maka Nabi bersabda, iya dah aku aku Kalau engkau beritakan kepada kami tentang apa yang aku tanyakan, kami pun akan memberitakan siapa kamu dari suku apakah kamu. oleh ada kebijak, apakah itu dengan ini? Iya. Ini apakah barter, tukar informasi? Iya. Kalau na'am. kalau syekh, maka saya tadi menjawab, orang tua tadi menjawab. Sampai kepadaku berita Bahwa Muhammad dan kawan-kawannya Keluar pada hari ini hari itu Kalau mereka benar Jujur memberitakannya kepada kami Maka Muhammad dan kawan-kawan hari ini Sudah sampai di tempat ini ini kelebihan orang Arab badui Orang Arab Gunung, Bisa menghitung dan memperkirakan dengan tepat Kata orang tadi Kalau benar beritanya Maka sekarang mereka Sudah ada di daerah ini Bimakani kata wa kata Limakani ladimihi Rasulullah Yang disebut tadi tempat yang Ditinggali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Masya yani, Allah Ya beliau Tinggal di tempat tadi dekat Badr Kemudian berdua Berjalan menuju orang ini, ketemu dengan orang ini bertanya, dijawab kalau benar berita yang sampai kepadaku berarti Muhammad dan kawan-kawan sudah sampai di darah Anu, persis tempat yang Rasulullah SAW dan kaum muslimin tinggal di situ, tepat jawabannya. Sedangkan Quraisy, balasnya ini, Quraisyan sampai kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini hari itu. Painkanlah kalau yang mengabarkan kepada Aku adalah jujur, fahumul yaum limakan Maka mereka hari ini ada di tempat ini dan itu, sudah sampai sini dan situ. Subhanallah yang disebutnya persis limakanilah di tempat yang sudah disinggahi oleh Quraisy di sana. Maka Nabi sudah mendapatkan informasi tentang Quraisy. Adapun informasi tentang kaum Muslimin hanya untuk. Menyelimur saja supaya nggak jelas siapa dirinya. Tetapi yang penting adalah informasi tentang Quraisy sudah sampai darah ini dan darah ini. ketika selesai dia menghabarkan, maka dia nagih. format pertanyaan dia. antum? Kalau begitu sekarang engkau. terangkan kepada kami dari siapa kalian? Maka Rasulullah menjawab, nahnu bin ma. Kami dari kabilah, kami dari ma, apa ma? Hah? air dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan minal ma'ikullasyai'in dan diciptakan oleh Allah dari air atau dijadikan dengan air semua jadi hidup dan sedangkan manusia diciptakan min mahin manusia diciptakan dari air yang hina maka yang namanya manusia minal dari air seluruh manusia dari air mimman min kata Nabi kemudian beliau pergi beliau pergi Orang tua tadi bingung. Dia hey. ya kulis syaih. Hey. Minma. Aminma Apakah dari ma yang ada di Irak? Karena ada daerah. Namanya daerah ma. Dan ada suku. Namanya suku ma. Hey. Ini daerah. Daerah Irak. Yang namanya ma. Atau dari suku. Hey. Namanya suku ma. Dua-duanya enggak. Hey. Yang dimaksud adalah kau adalah aku. Dari air. Dan kami semua dari air. Kalau hey. ini yang disebut dalam istilah para ulama bahkan dalam istilah hadis Tawriyah disebut apa? Tawriyah dan disebutkan dalam sebuah hadis Baratulullah Ida gaza qawman warra bigayriha Ida gaza qawman warra bigayriha warra bigayriha kalimat warra itu Tawriyah kalau rasulullah akan memerangi satu kaum beliau mengesankan akan ke kaum lain jadi mengesankan, bukan bohong minal ma, dikesankan kalau maksudnya minal ma adalah dari kabilah ma, dari suku ma atau dari daerah ma di era sana padahal Rasulullah SAW memaksudkan dari air aku dari air, tapi sengaja dibikin tauryah supaya terkesan salah dan mereka akan salah dengan kesannya mereka sendiri demikian pula kauman tidak kalau memerangi satu kaum warra bi beliau akan mengesankan daerah lain apa contohnya? ayo manjizit. ya Allah apa contohnya sudah lewat bersama kita Tauriyah juga pasukan Ibnu Jahsh pasukan Ibnu Jahsh disuruh ke arah mana bukan ke arah Mekah disuruhnya ke arah lain dikasih surat ini warra sehingga semua yang ada di Madinah semua selain Rasulullah SAW, taunya mereka ke arah sana Padahal sudah sampai dua hari perjalanan dibuka suratnya, pergilah engkau ke Mekah. Hah? Ini tahu warna Juga ketika Pat Mekah Rasulullah SAW, tidak mengarah ke Mekah, mengarah ke arah lain. bukan arah Mekah, terus sampai sudah jauh baru berputar. Sehingga semua orang-orang yang dilewati Rasulullah dan kawan-kawan ke sana bukan ke Mekah, karena jalan ke Mekah malu. Sudah dikenal, ini ke sini ke sini sini ke Mekah. Enak, tapi jalannya beda oleh Allah. Walaupun lebih jauh, tidak mengapa. Tetapi, Tauriyah dalam perang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. al kharbu Khidah, yang namanya perang, ibudaya, Allahmu Ta'ala, alam. Kita lanjutkan insya Allah pada kejendasan Binti Lahidah ala, subhanallah. Insya Allah, ilhamilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.